ke engkau, engkau. kembali di polomu mohon para Tuhan dan bersujud seperti yang ku lakukan dulu cukup, cukup sudah jangan kau pasakan lagi hati ku adalah terjuang sendiri lupakan cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar manapun anda berada kembali lagi di Fatih hadir Untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik Dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky pilar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 Baiklah sahabat untuk menemani santai siang Kalian saat ini pemimpin akan menyuguhkan Kabar bahagia Dari idola kesayangan kita Siapa yang sudah Menyaksikan vlog Lestal Entertainment Yang terbaru nih Mukbang rujaknya Leslar Yang bikin ngiler dan pasnya bikin happy banget ya Dengan kocaknya Lesti dan Bilar Emang paling bisa Bikin kita happy banget nih Lesti dan Bilar Selalu saja Tentunya aksinya membuat kita semuanya selalu bahagia Masya Allah, yuk kita support yang terbaik buat lifestyle Entertainment mudah-mudahan selalu sukses dan mudah-mudahan selalu menyuguhkan kejutan bahagia buat kita semuanya, di momen mukbang ini pun bersahabat ya, saat ngerujak Bunda Lesti ini kegigit nih bersahabat ya, sambil manja sama Papa Bibi kegigit dua kali Bunda Lesti, aduh Masya Allah. pokoknya seru banget nih, dua gesrek. mudah-mudahan selalu happy dan selalu rukun rumah tangganya Kita lihat bersama begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya dari Kunani Haryani di disitu mengatakan gestrek Gusti baru lihat ini ngakak terus Padahal kepala lagi sakit pusing katanya Tuh, Masya Allah berkat Lesler ya Lagi sakit pun terlihat sangat bahagia dan happy banget Melihat aksi gestreknya Lesti dan pilar Apalagi sambil bisik-bisik manca Aduh Masya Allah Kemudian, juga persahabat, ya. Jangan lupa untuk saksikan kejutan spesial, karena bunda Lesti Kejora ini menjadi guest star di acara Kerajaan Cinta Ahmad Dhani, yang akan tentunya disiarkan. Persahabat dia ya, tanggal 28 Mei 2023 Ini konser 51 tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani Ini spesial persahabatnya kejutan untuk warga Konoha Selain tampil di SCTV Bunda Lesti Kejora dikabarkan akan tampil di acara konsernya Ahmad Dhani Tanggal 28 Mei nanti Kita lihat persahabatnya di sini Begitu banyak komen-komen nama Lesti Kejora Di antaranya persahabat kita lihat di sini dari Leslar dari 01 Apakah emak berilusinasi Kalau bayangan itu Kesayangan kami Bunda Fatih Katanya per Ada juga dari lesallah Fatih Sepertinya Sang Keciorah Semuanya per ya tentunya menebak Bunda Lesti Sebagai gue star Di acara konser Ahmad Nadi nanti Masya Allah ini kejutan untuk keluarga Konoha Berikutnya kita lihat juga per ini lagi viral banget ya mengenai Lesti Kejora yang tantang haters dengan memakai akun fake, persahabat ya. Namun ada juga beberapa fans yang tidak percaya kalau yang komentar itu Lesti Kejora. Kita lihat persahabat dari Rizky al fatih FC di situ mengatakan, Kok Mimin agak nggak percaya ya kalau ini Lesti? Lesti nggak mungkin balas dengan kata-kata seperti itu sih katanya persahabat kita lihat juga dari Mama Aura 79 memberikan tanggapan juga disitu mengatakan kalau aku memakluminya karena Lesti manusia biasa bisa marah juga, kesel juga jengkel juga sesabar-sabarnya orang kalau terlalu akan marah juga emang Lesti jarang sekali balas komentar atau marah tapi dia tahu ada yang kemarin jelek-jeleknya terhadap keluarganya, tapi dia tentunya tahan dan sabar dengan semua itu. Biarkanlah dia mengeluarkan kekesalahan, kekesalan. Biarkanlah dia mengeluarkan kekesalannya dan amarahnya. Karena dengan keluarnya semua itu, hatinya akan lega karena. Biar kalau dia mengeluarkan kekesalannya dan amarahnya, karena dengan keluarnya semua itu hatinya akan lega karena dia jarang melakukan itu. Ini tanggapan dari fans juga persahabat, kita lihat dari Yani.2974 di situ mengatakan, Tapi sekali-kali yang emang harus dilawan, karena kalau didiemin kadang makin menjadi kasih aja ultimatum, jangan nangis-nangis ya kalau saya laporkan ke polisi, tuh persahabat. Ada yang mendukung, ada juga yang gak percaya dengan tentunya apa yang dikomen oleh Bunda Lesti, persahabatnya. Mudah-mudahan saja tentunya, haters tidak lagi memfitnah, menggunjing, apalagi persahabat sampai menyakiti hati Leslar. Kemudian juga persahabat, ada artikel dari Tabloid Novo official. Kali ini ada foto Lesti Pilar, ada juga foto Rafi Ahmad dan Nagita Slavina. Di sini ada sebuah kalimat nih persahabatnya artikel jawaban lesti kejora Wendy Walters Ayu Dewi dan Nagita Slavina soal perselingkuhan. Ini mengenai perselingkuhan persahabatnya, namun tidak sesuai banget dengan isinya persahabatnya. Di judul ada potret lesti dan Billar, namun kita lihat di slide berikutnya ini tanggapan dari Wendy Walters yang berikutnya ada Ayu Dewi, selanjutnya juga ada Nagita Slavina. Dan terakhir di sini malah ada Aurel persahabat ya, bukan bunda Lesti. Kita lihat di sini ada komentar nih persahabat dari Diani Minarti di situ mengatakan judulnya nggak sesuai. Mana yang tanggapan Lesti? yang ada malah aurel gimana sih katanya tuh persahabat ini biar banyak yang lihat dan komen kalau gak nyenggol nama Lesti mana rame tuh persahabat ya memang Lesti selalu viral Lesti memang selalu membawa berkah untuk banyak orang persahabat ya kita berharap banget mudah-mudahan keluarga Lestlar itu selalu adem ayem dan semoga selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik. Kemudian juga persebep berikutnya kita lihatnya nih Lesti Lesti dan Bilar bersama Bang Hardi klasik persebep dia. Ya. Ini momen semalam, masya Allah. Emang Leslar selalu bikin kita baper banget ya dengan gaya fotonya aja. Makin hari makin romantis. Mudah-mudahan sehat. Apapun yang dikerjakan, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Kita masih menunggu kabar terbaru hingga cedukan vitamin lainnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik terbaru, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Bagaimana tanggapan kalian setelah komentar? Bang Mino ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.